Rata-rata orang beranggapan puncak kenikmatan seorang wanita adalah pasti akan mengeluarkan cairan Hal itu salah besar, karena kenyataannya wanita juga bisa mencapai puncak kenikmatan tanpa mengeluarkan cairan apapun Setiap orang tanda-tandanya mungkin bisa saja berbeda, tetapi ada yang merasa aliran darahnya menjadi lebih kencang ada juga wanita yang merasa bergetar, atau merasakan ada sensasi yang naik ke sekujur tubuh. Karena memiliki sensasi yang berbeda-beda maka bisa saja setiap orang memiliki pengalaman yang unik. Apakah ada hubungannya antara gespot dengan puncak kenikmatan seorang wanita? Gespot merupakan titik kepuasan yang ada dalam organ intim wanita yang bisa membuat wanita merasakan kenikmatan saat berhubungan intim. Tetapi keberadaan g ini sebenarnya menjadi kontroversial karena ada beberapa orang yang menganggap g ini ada dan ada juga yang tidak. Sebuah penelitian membuktikan bahwa g ini terhubung dengan saraf yakni klitoris perempuan yang ada di luar organ intim wanita. Klitoris itu pula dikenal sebagai titik kepuasan wanita saat melakukan hubungan intim. Lalu, apakah normal jika wanita tidak merasakan klimat saat berhubungan intim? Banyak hal yang memengaruhi wanita saat tidak merasakan kepuasan saat bercinta dengan pasangan Pertama, puncak kenikmatan wanita lebih sedikit diketahui dibandingkan dengan kepuasan laki-laki Hal ini disebabkan bukan karena wanita tidak mampu Tetapi banyak wanita yang tidak mengetahui caranya dan tidak mengenal bagian tubuhnya yang bisa membuat mereka merasa nikmat saat berhubungan intim Akibatnya mereka juga tidak bisa mengarahkan pasangannya untuk melakukan hal yang lebih bisa memberikan kenikmatan saat berhubungan intim Wanita sendiri tidak sepenuhnya harus merasakan puncak kenikmatan agar bisa hamil Karena intinya, kehamilan terjadi saat sperma memasuki organ intim wanita yang bertemu dengan sel telur Untuk mempertemukan antara sperma dan sel telur sendiri tidak diperlukan rasa klimaks pada wanita sehingga tidak selalu orang yang hamil atau pernah hamil mengalami rasa klimaks. Untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antar pasangan agar keduanya bisa sama-sama merasakan puncak kenikmatan.